Halo teman-teman, Assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya di channel Halo App Store dan pada kali ini saya akan membuka rekening bank BCA melalui aplikasi mobile yang baru dan teman-teman perlu ketahui sebelumnya tidak ada fasilitas buka rekening baru jadi ini fasilitas baru dan saya akan mencobanya dan merekam secara langsung Baik, langsung saja kita mulai Ini sudah saya baca, tidak perlu datang ke kantor Dapat fasilitas mobile dari internet banking Lebih simpel dengan transaksi mobile Seperti, sudah saya siapkan EKTP tangan NPWP Kita mulai langkah pertama Apakah Anda sudah memiliki rekening beja saat ini? Tidak lanjut pilih produk tabungan yang anda inginkan tahapan tabungan untuk kemudahan hidup sehari-hari ekspresi untuk ikutkan dirimu gold untuk kemudahan kalau kita yang umum aja ya yang tahapan lanjut kirim SMS untuk verifikasi nomor konser anda kirim Akses pastikan untuk kalau mengingat. Oke. Pasutih nungguin. Huruf dan angka, oke. Okay. Huruf dan Lanjut. Foto KTP oke, okay. lanjut foto diri tampak depan. foto tanda tangan foto NPWP lanjut kita lanjut pilih tujuan utama Anda untuk membuka rekening Transaksi lanjut, pendidikan terakhir universitas kerjaan, pengusaha jasa, sumber penghasil hasil usaha, pendapatan bertahun tahun, bismillah ini ya. karena tempat eh? nah, usaha? Lanjut. pilih kartu paspor yang anda inginkan paspor apa ya tarik ini transfer limit biaya admin per bulan saya peringat dua jam email untuk layanan internet banking surat maslata.com lanjut pilih catbank di dimana rekening anda akan didaftarkan si keluarga pilih kecamatan kedangan Cek kembali informasi. Yeah. Lanjut. Lanjut. Mohon menunggu. Sekarang Anda akan melakukan video call Dengan customer service kami Sekitar lima menit video call Oke okay. Lalu Mau buka rekening BCA, Mas. Baik, saya saya bicara, Pak. Nah, takwa resto, Pak. siapa pak Pak Ya, ya, pakai g ya, Mas. Ya, pakai g ya, Baik, pasang akal, pasang lain, atau bukan, g. B. C. Pak. Ya, dengan tangan, siapa, suka, sementara, keningnya, jangan hidupnya, Iya betul. pertama kali, bukan Baru pertama kali. Sebelumnya belum pernah sama sekali, atau belum sama sekali. untuk saya pribadi. Untuk pak Iya ini aplikasi apa biasa mobilnya iya betul Oh itu baik baik-baik terima kasih data Bapak tapi dulu mau sebutkan nama lengkap ktp nya nama lengkap saya Pak iya nama lengkap apa disebutkan tatap warasto baik alamat lengkap sesuai KTP mohon disebutkan apa -apa? semambung RT16 RW4 semambung gedangan starter Baik, mau sebekas, tempat tanggal lahir okay. Wono kiri, 4 Maret 1987. Wonogiri, 4 Maret 1987, ya. Bekerja dari rumah saja, Mas. Bekerja di rumah saja. Software, house. Oh, Software, software. Oh, Pembuat software. Software, software. software, software house, membuat software, Mas, aplikasi. Oh, software ya. Itu saya punya sendiri atau gimana, Pak? Iya, punya sendiri. Oh, punya sendiri. Baik, saya juga dulu data Pak. Terus, ya. ya. Terus, ya. Moden, ya. Ini ditutup, Pak ya enggak usah pakai dulu. Tapi <tuk> kalau itu pengajar dibuka kami. Iya iya. Iya Pak. Ya. Iya, betul. Baik. bergerak seperti jasa bagaimana Pak? Betul betul, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Baik, para hadirin, saya akan rekening dalam Iya, betul-betul Baik, mau dikembang sebentar, selama proses pemerintah ini Bapak terlebih dahulu Iya Saya memastikan, selama proses pemerintah yeah. ini proses, Pak Tata akan mendapatkan musim-musim ada mobile bankingnya. ya Untuk memasukkan mobile banking, sekaligus menjadi penerbangan banking Pak, ya Iya Supaya Bapak bisa melakukan setoran awal, melihat layak tarik kompetensi keamanan saja Atau dapat datang melikirkan kembang lain, apabila bisa disalai Bapak bisa melakukan setoran berdana dari kembali bagi seorang awalnya, ya Iya ya. Tentang namanya ada jumlah yang atas yang terdaftar di cabang pilih Sejauhnya yang saya sampaikan ya. ya. ya. sudah Sudah sudah. Sudah. Mohon menunggu kami. Waduh, mau Aktivasi mobile banking. Ya. Definisi. Saya finisi. Ya. Setuju. Buat pin. Lanjut. Selamat rekening dan mobil banking Anda telah aktif. Ya, ya. Mobil banking. Ya teman-teman Itu Cara membuka rekening BCA Tanpa harus datang ke Kantor bank BCA terdekat Selamat mencoba dan jika ada pertanyaan Silahkan di komen Nanti akan Saya tanyakan ke Customer service Bank BCA jika teman-teman Mengenai Sekian dari saya jangan lupa subscribe komen dan juga share video saya jika bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh